Yeah. Di belakang penari ya, kelas satu bu siti teman-temannya yang lain lah, kelas satu mana yang tidak pakai kostum macura ya. dilanjut ya. satu B uh -huh. yeah. anak ini kini takkan ini dong. Kelas 2 di belakangnya kelas tiga, kelas tiga lo, kelas tiga, kelas tiga mana? dan itu eh, nah. Link live YouTube sudah saya share Bapak Ibu di grup sekolah. Monggo bisa dibagi ke grup masing-masing supaya ada Bapak Ibu mungkin yang lain juga yang melihat bisa menyaksikan. Pempingi di kelasnya masak-masak aja -masa ya Biar bisa mengkondisikan anak Ada apa-apa ini tadi sih yang ngerti nggak ngerti aku, pokoknya mela aja lah nanti ada... aku... kamera lagi? tak soalnya kan karena yang ke bim. ini lewat komputer, aku langsung ngeliat langsung? iya Ukuran es anu ini tempatnya ini lewat komputer. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa live YouTube SN Bangil satu hari ini kami mengadakan pawai budaya. Kepiar budaya Nusantara profil pelajar Pancasila mengusung tema sejuta budaya menyatu dalam asa dalam rangka meringati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 dan juga sekaligus mengembangkan profil budaya untuk pengembangan profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka tahun 2002-2003 Inilah pagelaran pawai budaya akan kita mulai hari ini hari kedua setelah kemarin kita menggelar acara lomba-lomba tradisional hari ini kita menggelar acara pawai budaya selanjutnya nanti kita akan ikuti kula gelar fashion show dan juga lomba tari menggambar melukis dan juga ada gebyar pasar. bawai depan sebiar budaya SDN Bangilan 1 profil belajar Pancasila SDN Bangilan 1. SDN Bangilan 1. ayo bareng ya barem, ya, barem, ya. Barem, ya inilah budaya-budaya dari yang ditampilkan dari Kalimantan dari Sulawesi juga ada dari Sumatera dari Jawa Tengah peserta dari Kalimantan Barat kita sudah lihat anak-anak kita dari Kalimantan Barat memakai seragam Kalimantan Barat kemudian kelas 1B dari Sumatera Barat ada dari Sumatera Barat suku Minang Padang juga ada kemudian kelas 2 dari Papua Menampilkan budaya Papua ya Dengan ciri khas bajunya yang dipenuhi dengan rumbai-rumbai yang menawan dan indah serta menarik Di belakangnya kita bisa saksikan pula Dari rombongan Jawa Timur Dengan ciri khas baju Madura Yang sangat menarik coraknya, bentuknya dan juga kesenian-kesenian dari Jawa Timur. Disambung dari Jawa Barat ya, Sangkuriang. Ya, ini ada beberapa juga dari Jawa Barat, kemudian Bali menyusul rombongan dari Bali. Setelah dari Bali kita saksikan pula rombongan dari Kalimantan Timur Dengan baju khas dayak Yang cukup cerah Menawan okay. Dari Kalimantan Timur Akan dilanjutkan pulang Dari Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Dengan putri-putri yang Lembut gemulai, penari-penari Tari-tari yang Menawan dari Jawa Tengah kemudian disambung lagi dengan rombongan penari dari Sulawesi ya. dengan pakaian-pakaian adat dari Sulawesi kelas 6A dan kemudian kelas 6B dari Kalimantan Tengah kemudian lagi dengan juga dengan pesona-pesona pakaian-pakaian adat Kalimantan Tengah yang cukup Menarik perhatian Dari banyak Pemirsa pagi hari ini Suasana di depan sekolah kami Cukup menarik Kemudian disambung oleh Ibu-ibu Pak Guyupan, Dari masing-masing kelas Kelas 1 sampai dengan kelas 6 Ya semangat Semangat Semangat ini kita akan nanti saksikan pulang ke biar ya ke biar dari pasar Sulawesi Irian ya, langsung monggo nah itu ada yang ketinggalan ini dari Jawa dari mana ini <laughs> oke okay. Masih bersama dengan kami dari Asian Panggilan satu yang hari ini mengadakan live streaming untuk pawai budaya. Wiryan, Wiryan jaya kan gitu. saya kembali masih bersama dengan kami dari SDN Bangilan satu yang hari ini kembali mengadakan gelar budaya pawai budaya Nusantara dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77 maka kami dari SDN Bangilan satu mengadakan pawai budaya yang ini merupakan hari yang kedua setelah kemarin kita juga mengadakan acara lomba-lomba tradisional. Permainan-permainan tradisional yang digelar di SDN Bangilan 1. Dan hari ini kami bersama-sama dengan siswa dan siswi dari SDN Bangilan 1 mengadakan pawai budaya, budaya budaya Nusantara dengan mengusung tema Pakaian adat, budaya adat dari negara kita, Republik Indonesia tercinta, ada beberapa provinsi yang telah diambil sebagai tema dari pawai budaya kali ini, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan juga Sumatera, bahkan Papua, terus serta memilih bagian dalam pawai budaya hari ini kita lihat di rombongan depan mereka yang ikut dalam acara fashion show disambung dengan rombongan pawai budaya dari Kalimantan Barat di belakangnya kita bisa saksikan bersama Sumatera Barat ya adat Sumatera Barat bisa kita lihat kita saksikan bersama mereka Hadir, ada disambung dengan Papua. Dari Papua, disambung pula dari Jawa Timur. Jawa Timur, ya, yeah. dengan pakaian yang ciri khas, banyak yang pakai pakaian ciri khas Madura disambung dengan rombongan dari Jawa Barat. Kita lihat para penari penari dari Jawa Barat. Dan di belakangnya ada penari penari dari Bali. Ya. Kita lihat naik naik dari Bali. Disambung dengan dari Kalimantan Timur dengan pakaian ada Dayak yang cukup menawan Kita bisa saksikan Bersama Provinsi Di belakangnya adalah Menampilkan budaya Jawa Tengah Setelah Jawa Tengah Disambung dengan provinsi Sulawesi Dari Sulawesi kita saksikan budaya dari Sulawesi dengan pakaian adatnya dan Sulawesi disambung pula dengan Dari Kalimantan Tengah Ini pakaian adat Kalimantan Tengah Dengan ciri khas topi bulu-bulu di kepala Dan juga pakaian dari kulit kayu Yang menjadi ciri khas dari Kalimantan Kemudian disambung dengan rombongan dari ibu-ibu paguyupan Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan yang tidak kalah ibu adalah dari Papua, Papua, Papua <tik> dari Papua ini semangat, sejak kemarin semangat sekal... ibu-ibu <tik> ya. dari Sulawesi dan ini juga dari daerah yang lainnya Ya, <laughs> Bahar. anak-anak kita yang telah kembali ke kelas ke sekolah untuk melanjutkan acara kegiatan kegiatan budaya hari ini kita saksikan ibu-ibu yang cantik yang meluangkan waktu untuk bersama dengan putra-putrinya masuk dalam acara gebyar budaya pawai budaya tingkat sekolah dasar ayo masuk terus terus <tos> Masa. Inilah pawai geopiar budaya NDN Bangilan 1 Kecamatan Bangilan Kabupaten Jember. Provinsi Bandar Sejuta budaya menyatu dalam bahasa. Inilah Hari Ibu dan para VIP ternyata kerjasama dari SDN Bawa budaya kali ini Kita juga menampilkan beberapa stand basar Yang akan saya review Sebentar lagi Mulai dari Stand dari Kelas 6A Mengusung tema Sulawesi Ada berbagai macam menu Yang bisa diambil atau dibeli Pada stand basar kali ini Ada banyak-banyak makanan Ada mie Mie-nya dari mana ini? Mie goreng palu. Wah, yang makan bisa giginya rompal semua ini makan palu ya. Nih dengan ibu-ibu pakuyupan yang sudah sedia untuk menjual basar yang dijajakan hari ini. Saya bergeser ke sebelah sini. Ini ada. Basar dari kelas 5B mengambil tema provinsi Jawa Tengah. Kita bisa lihat makanan-makanan basar yang ada di sini yang disediakan yang bisa dibeli dengan harga yang tidak terjangkau eh terjangkau. Dan ibu-ibu paguyupan yang senyumnya teriak-teriak pagi ini karena pasti dapat untung yang banyak. Dagangannya laris manis saya bergeser ke pasar berikutnya ini dari kelas 3 mengamsung tema Jawa Timur Jawa Timur wah sate madura sate lontong balapan nasi bakar oh nasi bakar saya pikir lontong balapan ini nasi bakarnya oh tuh ada nasi nasi kas Jawa Timur lihat kita bisa lihat senyum-senyum ibu-ibu yang ceria karena pasti dapat untung nanti ini terima kasih Jawa Timur saya bergeser ke stand berikutnya dari kelas 5A ini dari Kalimantan Tengah Kalimantan Timur dengan produk-produk jajanan khas Jawa Timur Nah ini kalau mau beli dompet langsung ke sini Rp10.300, ya rp tiga Pakaian khas dari Kaltim, ya ini para penari yang akan menari Kita lihat wajah-wajah dari wali murid yang ceria semua pagi hari ini Saya bergeser ke pasar berikutnya Ini adalah basar dari kelas 4B Mengusung tema Bali ya, Bali dengan ciri khas kain kotak-kotaknya. Lihat yeah. ada banyak jajanan yang bisa dibeli di sini. Ini celorot ya namanya. Namanya celorot katanya. Celorot. Kalau di sini dumbek <laughs> Nah ini yang paling juga banyak di Bali adalah pia susu. Pia susu susu sapi, ya. susu kambing. Susu jaran. Kita lihat wajah dari ibu-ibu yang ini juga ceria semua. Hai, ya. Eskuot dari Bali, saya bergeser ke stand berikutnya. Kita masuk kepada stand kelas 1 B. Wah, semangat sekali nih! Pimpinan 1 B 1B. dari Provinsi Jawa Barat. Oh Sumatera Selatan, saya Jabar. Sumatera Selatan. Tapi jualannya lumayan Indonesia ini. Ya, Sumatera jual es Manado. Jual empek-empek ini, jual soto Banjar. Sumatera bagian mana ini soto Banjar? <laughs> ya, ibu-ibu yang ceria-ceria ini sudah menampilkan kreasi mereka saya bergeser ke berikutnya Stan Basar yang berikutnya Stan Basar dari kelas 2 dari Papua. Papua oh ini, teriak dong uh, uh, uh. ini Papua yang paling semangat ya dengan makanan-makanan khas ada papeda? mana apa bedanya? oh ada bubur sagu ada cakalang, cakalang cakalang, cakalangnya mana oh tidak ada cakalangnya ya tidak apa-apa ya oke okay. oke oke kita lihat bagaimana keseriusan dari ya berikutnya kita masuk ke stand bazar kelas 9 dari provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah, Tengah. Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah ada berbagai menu-menu yang ditampilkan di sini dengan kerajinan. Ya, kerajinan oh, sudah habis. Wah, mantap, mantap. Ibu-ibu nya juga senyum semua karena dagangannya habis. Berarti ini akeh. Saya bergeser ke stand kelas 1 A cari